Baiklah persahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita mendapatkan momen-momen spesial cute yang baru diposting di acara kemarin persahabat Yang kita lihat gugak pertama, Masya Allah, ini si dedek Lesi lagi mengapain ya? Ini cute banget sumpah persahabatnya luar biasa Mudah-mudahan tentunya bahagia selalu untuk dedek dan kakak Bilar Doakan terbaik pokoknya para sahabat ya Tentunya Dede Alasti so sweet banget ya kayak mau cium pipinya kakak Bilar sih <gulauan> Luar biasa Unggahan tersebut di repost kembali oleh akun Sendal Putih underscore Bilar Banyak sekali komentar dan tanggapan dari para sahabat lewat komentar ibar ya, para sahabat ya Yakni dari akun Instagram putri anafa underscore 03 mengatakan Ceritanya yang benar adalah ketika on camera lakinya menyandang gelar soang namun saat off cam Gelar soang dipimpin oleh bininya hebat wow <lumat> Luar biasa cute banget sahabat ya Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun hubby.b9059 cute underscore leslar Mengatakan kalau lihat leslar kangen terus padahal baru kemarin ya sekarang mereka lagi ngapain Gak ada di iga sedikit pun katanya tuh Kangen banget kayaknya para fans terhadap Leslar baru kemarin saja melihat acara keromantisan, acara kemesraan Dedek dan dan Kak Bila sahabat ya yang disuguhkan. Mudah-mudahan bahagia untuk rumah tangga Dedek Alasti dan Kakak Bilar. Berikutnya persahabat kita lihat ada kabar bahagia juga untuk kita semua. Acara kemarin di Antv ini masuk 15 dan 20 besar Pak sahabat ya di rating program TV. Tentunya untuk hajatan Leslar ngunduh mantu anTV ini di posisi 14 di rating dan acara hajatan Leslar menuju cinta Abadi anTV ini di posisi 20 bertabat yang luar biasa dan channel anTV ini naik di posisi ke-empat nih. Masya Allah tabarakallah ini patut kita syukuri Alhamdulillah Masuk 15 dan 20 besar Ini suatu kebanggaan untuk kita semua para fans Alhamdulillah rangkaian acara yang hampir Sebulan masih masuk rating sahabat, ya. The best Dan kita tentunya patut Mensyukuri Atas selama Acara pernikahan tidak lepas dengan diberikan kelancaran dan kesuksesan. Untuk kabar berikutnya juga, persahabat ada unggah spesial juga nih yang diunggah oleh akun Irnawati Angelo 16. ya. Di sini ada sebuah postingan foto pemandangan, kayaknya suasanya masih di Bandung nih. Kita salvo sama kalimat caption yang dituliskan di sini, persahabat ya baru bisa tidur, tapi tetap belum bisa nyenyak karena terbangun kaget. Karena firasat akan ada resepsi Leslar Session 4 Please Ibu Kirana Fahri, Renzi Lazuwardi gimana ini? Katanya, wah apa mungkin ada acara season keempat? Masya Allah, gak akan saja persahabat ya Tentunya apapun yang dilakukan oleh dola kita Tetap dukung, tetap kompak dan tetap selalu mensupport Mendoakan yang terbaik persahabat ya untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial terbaru dari IGSnya Bang Bobi ini, Masya Allah baru diunggah nih suasana di kota Bandung luar biasa indahnya pemandangan persahabat ya kita makin gak sabar tentunya dari Alesti dan Kak Bilar Hanimun persahabat yang Mudah mudahan saja ada kejutan dan kabar baik secepatnya dari Lesti dan Bilar soal Hanimun mereka ya doakan saja dan berikan kelancaran dan kesuksesan, amin untuk selanjutnya juga para sahabat ada unggah spesial dari Pak Ferry Fernandez di akun instagram di sini mengunggah sebuah postingan foto bareng Deddy Alasti dan kakak Bilar ini acara kemarin Dia Ngunduh Mantu dua jam yang lalu diunggah ya. dan kita lihat ada kalimat caption juga yang dituliskan, Alhamdulillah selesai juga semua rangkaiannya Last but not least, bismillah sama waya kalian, Rizky Bilar. Let's dikejorat terus jadi orang baik, guys. Masya Allah, tuh tentunya pesan penting nih dari Pak Ferry. Tentunya untuk dedek dan kakak, mudah-mudahan selalu jadi orang baik. Amin, Pak Sabat, ya. Dan gercep banget, kakak Bilar sini berkomentar. Alhamdulillah, thanks pak sudah menjadi salah satu orang membantu suksesnya acara kami. Masya Allah, Pak Sabat, ya. Itulah ucapan terima kasih dari kakak Bilar Mudah-mudahan saja para sahabat ya Selalu mendapatkan doa-doa terbaik dari orang-orang yang baik juga Kita masih menunggu cidukan vitamin manja dan kabar bahagia siang hari ini Tetap stay tune dan pentingin channel ini para sahabat Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya